Assalamualaikum. Woi, Mas buka woi. Mau buat pengakuan nih. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama banget sih, kemana sih nih orang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum uh, Bang, buka Bang. Bocah. Bang. Duh, Buruan. Buat masalah aja, padahal tadi udah ketahuan. Buruan. Iya iya, iya bentar atuh. Buruan. Ini loh susah banget nih Buruan. Rah, Buruan ini. Bentar, bentar. Duh. Nah, gitu dong. Dari tadi lama orang kaya ya, emang sok sibuk. Udah ketahuan, masih cari masalah aja nggak tahu dari banget ini orang doh doh. Mas, ngomong dikit dong masa dari tadi diem terus sih kok tatapannya aneh gitu sih kayak mau grepe-grepe gitu sih <tuh> kamu itu ya kamu kayak gini pasti gara-gara beban hidup kan ya banyak masalah terus gara-gara kayak gitu kamu akhirnya hina-hina orang lain wah kok bener banget mas tebakannya masnya intel ya atau jangan-jangan Masnya anggota FBE gitu ya, gimana sih ceritanya mas, ceritain dong Ya pasti bukan buat nangkap dari kayak kamu ya Udah udah, mana dokumennya, kalau enggak ada aku lapor polisi loh ya Mas, tolong dong, tolong kali ini aja jangan lapor polisi ya Tugasku banyak mas, dikejar-kejaran tenir, datang ke rumah gedor-gedor Belum lagi itu, Sianfa. <laughs> Yang kemarin masnya tahu aku utang banyak kan ke dia kan Tapi ya, masalah keadaan, jadi belum bisa kubayar Jadi tolong ya mas ya, kasihan dia mas ya Tolong mas, please Mau apa sekarang? Nah, gini dong, ketimbang laporin ke polisi Mending dengerin ceritaku dulu, gimana? Saking benernya ceritaku ini Sampai kita ikutkan di Lomba Internasional My Road Reel 2020 Pokoknya dijamin drama banget deh kamu liatin apa sih? Ngomong udah, sama siapa? Udah di aja, antar juga tahu sendiri kok di episode selanjutnya Bye Penasaran kan gimana kelanjutan episode kami yang kontroversial ini? Episode selanjutnya kami akan mengangkat cuplikan dari MR Road 2020 Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya